Mm -hmm. eh -eh. Ku takutku kaya sepenuhnya Tapi aku bisa, bisa membuatku bahagia masalahnya jika aku ingin dekat denganmu karena aku yakinnya aku ya, yakin ya. Bila itu kamu ingin kenalku sekali saja untuk bersamaku satu jam saja. Pesannya membuatku beka, wancara membuat aku terpaku Pesannya membuatku beka, wancara membuat aku terpaku Kalau dirimu sungguh, ku tak bisa Membuatku tak Pancaran membuat aku Keberpaku Bersama membuatku keberpaku Pancaran membuat aku Keberpaku Ooh, yeah. Dan hatimu Sungguh ku tak bisa oh, oh, oh. Terima kasih